ada ke waktu itu kalau tidak salah ya datanya sih oh ada ya di ini enggak ada ya? di NTB ada nggak Pak NTB sebentar NTB itu kemarin ada kalau misalnya ya NTB itu enggak ada, ada kayaknya kalau NTB NTB Lombok ya. nah, ini badan kurang, kurang bersahabat sekarang Hmm. rencana nanti kalau ada mahasiswa baru sih kita data lagi Pak jadi asal-asal ya, cuma yaitu tadi yang riset-riset itu kadang udah lapor <gabungan> jangankan ke mahasiswa apa lapornya kamu kampusnya juga nggak lapor gimana caranya pak hehehe <gabungan> <gabungan> keluar-keluar nanti mau masuk bingung sendiri dia Iya kadang ya riset itu banyak faktor ya Pak ya kadang saya juga eh apa ya agak-agak sedikit lucu juga sih kadang kan gara-gara ukt dia dia hilang aja gitu kadang nggak lapor juga masalahnya apa gitu kan iya sebenarnya tinggal nah, ngomong kan. aja padahal paling enak kalau sendiri fleksibel sekali sudah ke ke, ke saya sendiri pun mahasiswa bimbingan saya nggak pernah lapor nih ada lapor kadang di ini di, di apa namanya di siakad kadang siakad enggak ada notif ke kita saya baru buka kemarin saya iseng-iseng buka siakad eh eh si akademik ya buka akademik terus ada ya buka apa pembimbing saya pengen tahu nih mahasiswa bimbingan saya siapa aja gitu kan memang ada grupnya gitu kan tapi ternyata ada ada satu message gitu kan message itu saya buka tidak ada berapa bulan yang lalu, awal-awal ya? semester Kadang-kadang yang udah tahu PA aja juga pak. Nah, giliran, giliran tahu PA nya, PA aja susah, lo respon. Iya <laughs> eh, makanya saya, saya nggak mau nanti dibilang PA yang PA kan malas. ini akan menjadi PA itu kan sebenarnya sahabatnya kan gitu pak. Harusnya sih Pak, ya. jadi setiap saat yang butuh kan masih, oh ini bisa saya seri apakah. Nah itu dia Pak, nah, saya sendiri nggak tahu nih. Kayaknya saya nggak pegang angkatan Pak dan kawan-kawan, saya kayaknya megang angkatan di bawahnya kayaknya. Iya, angkatan ini batch 3, kayaknya si Agus kan Agus punya bapak kalau salah, yang satu kantor sama saya itu, Ag hmm, Agus, Agus, Ag Agus Susanto. Oh iya iya iya itu yang yang di Depok bukan ya tinggalnya eh Depok di mana tuh Kalimantan Kalimantan Timur Oh iya iya beberapa kali doang kayaknya yang join itu Picon Agus Susanto terus siapa lagi itu yang ini Ini pas kemudian kayaknya pekerjaan lagi meninggi, mening, meninggi semua ini pak teman-teman juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ijin pak, izin silent pak, soalnya lagi, lagi kerja ini pak. Oh iya, lanjut, lanjut. Aduh, bapak Pedah, baperta. Ini lagi di ini, ini. Oh, oh iya, apa ya pak? Ngeblur? Ngeblur pak, rahasia pak. <tuk bahwa> <tuk bahwa> kayak ngembel database ay de oke lanjut lanjut saya kira tadi itu ini apa eh uh, kode <tuk bahwa> kode kode ini eh saya belum buka ini karena jadwal untuk Nilainya nggak apa-apa nanti ya saya buka aja ya itu nggak usah sekarang saya buka nanti selesai aja dulu nggak apa-apa nanti kalau udah udah ini mungkin satu atau dua hari lagi saya buka yang penting selesaikan dulu aja tugas dua ini masa delapan belas orang dari kelas ini kalau dari kelas ya. Mas Aryo berapa Mas Aryo empat Selamat malam Pak malam Mas iya. Aryo oh, berapa apanya Pak yang mengumpul yang, yang, yang mengumpulkan ngumpul. Wah, itu belum saya, belum saya lihat, itu Pak. <laughs> uh, yang sudah mengumpulkan tugas dua gitu, atau, Pak. Iya, uh, mata kuliah ntar, Pak. KSI, KSI untuk KSI tugas dua, delapan orang, Pak. Nah, <laughs> nah ya kan, delapan yang dari dua iya. lima. Nah. Saya kira ngasih waktu 30 itu saya paling paling panjang jadwalnya. Ternyata paling singkat ya Pak Arman ya. Saya <laughs> <laughs> nggak tahu ternyata, ternyata dosen lain ngasihnya di bulan Juli. Ya, ini 8 orang dari KSI. Waduh. Dari 60 ini ini saya ini apa ya Pak Arman yang satu ini untuk uh, mahasiswanya emang jauh berkurang dari 60 di mata kuliah saya saja atau di semuanya nih ya saya hampir semua deh Pak soalnya memakai ya? nama memakai sedikit ya itu kenapa ya buninya, Pak Azlan sedikit-sedikit lagi Pak <laughs> kalau Pak Azlan itu yang, yang ikut yang mau presentasi aja <laughs> kemarin malah lebih para omarman Lalu, yang presentasi malah nggak nggak hadir juga. Itu kabur. Itu kabur. Saya rencana mau diskusi malam sampai sama nggak jadi. Ketua kelas saya malah hilang. Ketua kelas saya. Oh jadi yang presentasi tiga, tiga minggu itu nggak ada di Mas Aryo ya? Nah kemarin kan kan tiap minggu tiga kelompok tiga kelompok pak. Iya. akhirnya oh. akhirnya satu kelompok aja kemarin itu. <laughs> dari kelasnya Omarman juga kan satu itu, data kelompok berapa lupa saya? Sembilan. Iya uh, mungkin ya sembilan ya. Eh sembilan enggak bukannya dari kelas empat dua ya. sembilan dari tempatku ada yang campur kemarin sisa-sisa kan tak kumpulin kan. oh iya iya iya benar sisa-sisa. Ya, ya. ya begitulah. saya kan kemarin kelompok memilih sendiri jadi yang sudah kenal-kenal kumpul sendiri. ya kasih <laughs> yang tidak punya teman. <laughs> <laughs> <laughs> uh, ini, ini aja berapa orang nih? Hari ini sepuluh orang nih kan. Jadi cuma lima orang, Pak, mau orang? Ya, oh iya, ini Mas Aryo double. Lima ya. orang, lima orang. Okay. Iya. Enam <laughs> puluh tambah dua puluh lima harusnya delapan puluh lima. Ini kemana? lima. harus diajak kopdar nih kayaknya. Nah, Gak iya Pak? Betul Pak. Yang daerah Jakarta kopdar Pak. Ya, kopidar. Ah, apa perlu saya ke Jakarta juga nih Pak <tuh> Ayo <that> <sampan> <tuh> ya, ayo sini sini sini nanti saya ajak Mas Haryo <tuh> <tuh> naik kereta kita mas Iya, <tuh> <tuh> saya, saya baru yeah. kali itu loh saya baru kali itu naik kereta eh, enggak sih waktu itu pernah ke Bandung yang paling jauh itu baru kali ini saya ke Jogja naik kereta deket itu Pak Iya nah, dekat, tapi deket. bikin bikin ini kali ya bikin oh, pegal juga Ya harus jalan-jalan dikit Pak kalau di kereta Jakarta di kursi Iya saya, saya naiknya yang ekonomi Pak bukan eksekutif <laughs> Jadi sekarang keras Pak Oh iya sekarang kan uh, enaknya kan enggak apa itu sempit-sempitan kayak dulu Pak Dulu kan ekonomi parah dulu Pak ya. hmm. Dapat tempat itu. Tahu. Sekarang kan tempat sesuai dengan tiket kan kursi terus AC juga Oh dulu enggak ada ya Pak enggak nggak, saya terus sempit gitu ya Pak Wah dulu di sela-sela kursi itu ada yang tidur di situ juga Pak Oh gitu <laughs> Iya saya pernah ngalamin Pak jadi ketika dijual itu Lebaran oh, jadi ternyata pas mau masuk itu ternyata sudah nempel di pintu-pintu gini orangnya Terus saya oh, dimaneng oh. ya. nah, Akhirnya nah. di lokomotif itu Pak <laughs> di, di luar selama, selama, selama berapa jam itu? saya sampai ini sampai Lamongan Jakarta sampai Lamongan saya baru masuk dulu jadi Masya saya 15 jaman mungkin Masya Allah 15 jam hujan kehujanan kering di badan tapi bebas merokok ya Om ya dulu bebas merokok di luar aku di luar saya um Mario jadi pegangan itu ku ikut pakai tali tas itu, itu kalau ngantuk ya ampun bahaya juga Marhasa. ya Wah itu namanya dulu kan petualang pak masih muda masih sendiri. Iya. Pak. Karena pingin mudi kan guys nah, nekat aja sudah. Ya ampun. Saya, saya kira itu cuman ekonomi yang di Jakarta doang tuh pak. Yang sebelum 2014. Eh 2014 ya di Jakarta KRL. Oh KRL ya. Iya itu yang sampai naik-naik ke atas itu atau di di gerbong. Itu, itu antar kota itu pak. Dulu kan malah lebih parahnya kan yang dapat ketika- tiket tuh nembak pak, nembak hmm. gitu aja siapa? Calo ya, calo gitu ya. Uh, bukan calo pak, jadi kita lewat jalan samping masuk ke kereta nanti nembak ini ya, petugasnya itu. Kan. <laughs> kalau ekonomi dulu saya masih kan ngasih dua aja sekali, jadi sampai Surabaya oh. itu 6.000 Kalau bisnis, <laughs> kalau bisnis dua puluh ribuan dua kali periksa sudah kalah oh. <laughs> <laughs> Jadi itu ya, apa? Harga aslinya berapa pak? Kalau yang beli ya nih. Kalau beli kan, kalau yang dulu ekonomi masih murah dulu itu menengahnya sampai 50, Kalau yang ekonomi 50 lebih kalau salah teh. Yang bisnis, oh, yang bisnis lima lebih kan pak. Saya berarti dapat yang mahal ke Jogja aja dua ya, ratus Ekonomi lah gitu. Oh iya sekarang harganya segitu pak. <laughs> Kemarin ada dapat tuh tujuh puluh ribu. Malah habis pak belinya sehari sebelum berangkat Oh iya jelas Pak. <laughs> nanti coba main-main lagi ke daerah-daerah Jawa Timur sana deh Surabaya Pak untuk Om Haryo nanti Surabaya lumayan jauh naik kereta ya eh, kalau naik bisnis mungkin dia ya 12 jaman nah. lah 13 jam kalau iya. ke Surabaya, ikut yang Gumarang aja, Pak. Dia kan bisnis campur eksekutif, jadi ngapainnya sama-sama yang sama -sama eksekutif. Oh, oh, beda-beda ya. Beda, Pak. Jadi ada, kalau ekonomi, kadang ekonomi sendiri. Dia, kalau oh. yang Gumarang itu campur dia, separa. berapa gerbong untuk bisnis, berapa gerbong untuk eksekutif. Nah, Satu. jadi saya se herannya gini, Pak Arman. Saya kan berangkat di Jogja itu tadi jam tujuh. Jadi kebetulan nih ibu saya juga dari Jogja nih dia rombongan sama sekolah-sekolah gitu karena kan beliau dari SD. Hmm. Nah itu dia berangkat jam lima eh jam delapan lima hmm. Artinya saya lebih dulu hampir dua jam kan ya dua ya. jam kurang 10 menit. Ya. Tapi nyampe Jatinegara barengan pak. Itu berarti itu yang bisnis ya? Bisa jadi eh. ada ada juga yang nyambur bisnis ekonominya. Jadi dia lebih cepat. Kalau ekonomi kan tiap stasiun berhenti dia Pak. Kalau bisnis itu stasiun yang enggak besar aja dia berhenti. Kalau saya tuh keretanya ini Pak. Kalau pas ke sana pertama kali yang hari Senin itu Jayakarta. Oh Jayakarta. Uh -uh, pas, balik. ya. uh -uh, pas baliknya Fajar Utama. Ekonomi juga. Kalau nggak salah Fajar Utama itu udah campur bisnis karena. Oh udah campur ya. Kalau salah Fajar Utama. Kalau yang ini Jakarta ekonomi itu. Hmm, iya. Artinya murah. Dulu itu puluh 20000 aja kalau salah Pak. Ekonomi. 20000 Kan berapa tapi. <gibu> <laughs> Sekarang naik. Ini. 10, 10 kali lipat. Oh kalau Ibu saya itu taksaka. Ah, taksaka kali campur bisnis ya. taksaka itu. Apa bisnis, bisnis itu? Kan salah. bisnis itu kalau salah. Eh, ini masih ini beda dua jam nyampenya bareng. <guluh> <tuh>. Iya kan? Iya nyampenya bareng. Padahal berangkatnya jam 8. Saya jam 8.50, saya berangkat jam 7. Hmm beda dua jam ngebut dua ya jam. kalau Surabaya saya biasanya Gumarang itu saya mm -hmm. oh, kalau dulu nembak yang eksekutif dapat makan Pak jadi ya. <laughs> saya juga makan nambah lagi tiga 38 ribu iya <laughs> sekarang kan gak boleh ini, oh, pedagang asongan masuk sekarang kalau dulu kan banyak masuk oh iyalah ada juga kayak gitu oh dulu zaman dulu kan bebas masuk Pak rokok di <laughs> dalam juga sekarang... berarti kayak gitu Mak ya bisa jadi ada kerugian juga itu ini kayak iya <laughs> iya kalau sekarang mah untungnya banyak sih kalau dulu iya. kan yang selip selipan kursi itu jadi isi orang pak jadi modal koran nanti sama tasnya buat batal tidur dia itu iya orang main penting nyampe ya enggak nggak perlu bisnis ekonomi segala macam yang mudik ya pak ya iya <laughs> ya Yalah, kita nih udah berapa orang ya udah udah sekitar lima puluh ya tambah <laughs> satu doang dan sana tuh, sekarang tuh saya mau diskusikan yang kemarin. Kemarin kan kita udah diskusi tentang privasi, akurasi, properti, sama akses, dan udah beberapa contohnya. Kemarin udah kita berikan juga masing-masing itu ya, masing-masing apa namanya materi ya, privasi, contohnya apa. Nah, kita pengen lebih, lebih mendalami lagi gitu kan. Apa saja sih, gitu ya kan? Contoh dari privasi ini nanti implementasinya seperti apa? Kayaknya ini ya, nggak uh, usah bikin kelompok lah, sepuluh orang lah ya. Kita diskusi sini aja lah. gimana nih konsepnya? Enaknya nih, kita diskusinya nih, ada saran nggak? Saya ngikut aja, Pak. <laughs> Pak. Ikut kemana nih saya sebenarnya belum tahu arah dan tujuan untuk ini. <laughs> arah dan tujuan cara cara apa namanya uh, uh, memberikan uh, diskusinya nih. Karena kan apa namanya uh, harus ada referensi ini gitu. Tahu teman-teman ada cara baru gitu kan untuk berdiskusi. Ya itu dia yang masih bingung pak. Nah, berarti 20 puluh menit pertama kita diskusi dari kebingungan kita selama ini pak. Ya betul pak. Sebenarnya mending kita mencari cara gimana berdiskusi yang agar semua tertarik dan mengikuti diskusi tersebut pak. Nah, itu dia. Saya udah kasih akses untuk bebas makan minum rokok sama juga nggak nggak ada ngaru, Pak. <laughs> sama itu kan Enggak ini ya itu memang bebas itu pada malu-malu iya saya kasih gorengan nggak bisa online iya itu dia pak nah, kereta lewat pinggir kereta, pinggirang kereta itu. Sampai jam berapa itu pak? apa keretanya? Iya. 24 jam pak. Masya Allah. <laughs> <laughs> Nyat itu pak. Sudah biasa sih pak. Dekat stasiun soalnya oh. pak. Dekat nah. stasiun. Pusat kota Di. ya gitu itu pak. Yes, kota. Kalau malam biasanya kereta-kereta yang bawa minyak itu, Pak, bisa Panjang betul ada 15 tangki habis. Malam malah lebih ini, lebih lama lagi suaranya. Iya. Tempatnya Pak Arman itu pusat kota di Situarjo itu, Pak. Dekatnya alun-alun, oh. terus belakang itu sudah rumah sakit pusat gitu. Terus ada stasiun itu, Pak. Pusat. Nanti lah main-main ke sana. Jadi teman-teman mahasiswa jadi jadi tour gap. Kalau ke Jogja kemarin saya, aduh, nggak ada turget guide gitu. Iya bapak kalau mau kemana-mana cari dulu pak tanya Mas Haryo hmm. daerah ini. Ya, PKI ya. Jadi biar apa huh? transportasi ditanggung. <laughs> Yang penting mau ngajak naik motor ya Mas Haryo ya. ya mobilnya lagi rusak <laughs> ternyata lumayan transportasi ya aduh emang naik apa aja nggak apa-apa kalau kalau naik motor ya nggak apa-apa ini apa uh, minimal B lah Mas Aryo ya <laughs> biar <udah> di tangan saya <laughs> <laughs> Kalau mobil ya mentep-mentep A udah lah udah maksimal kayaknya. Siapa? Enggak gak usah ngerjain luas pun udah A gitu ya. Wah oh, mantap ini Pak. Macam mana ini. Kuliah bisa dibeli dan kayak gitu masalah. Jahat nih dosen begini gitu nih. Tapi dulu Bu ini pernah lupa Bu ninya dulu apa tuh dengan keaktifan waktu itu jadi enggak usah ikut UTS kawas waktu itu oh, gitu. negatif Iya jadi ada presentasi diskusi gitu kan A -a -a. jadi keaktifan beliau lanjut nyatetin siapa yang aktif ditanya siapa yang aktif jawab oh pertanyaan apapun Iya jadi waktu itu kan misal membahas soal apa nanti presentasi, kan ada yang presentasi, nanti ada yang yang enggak presentasi yang nanya. Gitu. Iya, saya juga kan kemarin saya yang ngadain kayak gitu, cuman waktu yang enggak pas kayaknya harus dibagi-bagi kayaknya Pak ya. Iya, jadi waktu itu kan misal tinggal berapa minggu, jadi dibagi berapa kelompok, nanti kelompok ini presentasi nanti ada yang nanya. Waktu itu gitu sih pelajaran TPU kalau waktu itu ya. Jadi kalau yang udah presentasi, jadi dia dengerin aja. Maksudnya dengerin terus nanya. Iya, iya dia, boleh nanya. Kalau dia nggak mau nilai, berarti dia diam aja. <laughs> diam aja, Jadi <laughs> Jadi waktu itu kalau yang nggak dapat nilai poin plusnya itu, tetap ikut UTS atau UAS waktu itu kalau salah. Oh, jadi yang gitu. jadi yang sudah dapat nilai, dia ada nilainya kan. Terserah bebas, ya, mau ya. ikut UTS mau enggak sama kalau saya waktu mata kuliah sebelumnya itu Pak ngasih tugas project-project besar jadi kalau nggak ngerjain project itu ya udah ikut puas UTS kalau enggak ya udah selesaikan project itu gitu, gitu. jadi ya, ikut fikun cuman materi aja ngobrol-ngobrol materi Cuma kan waktu itu Vicon wajib Pak sih awal-awal page 2 itu ya Om Arman, ya iya sampai ya. 2 dulu kita kan dulu kalau dulu kayak gitu ini ya, ya. apa namanya uh, efektif gak kayak gitu gimana efektif gak kayak gitu waktu itu oh. sih diwajibkan sih waktu itu lumayan banyak Pak jadi ya paling yang datang berapa yang memang benar-benar sibuk betul lah gitu. nggak ada itu oh. apa kayak gitu aja Pak di ini Pak hmm dinikan lagi nanti hmm. protes lagi <ganti <ganti itu itu udah <ganti> resiko itu pak protes, protes. ya kalau ya. mahasiswa kan buka malam pun sebenarnya dia tuh nggak suka belajar paling diskusi ya. karena kalau malam kan kebanyakan sudah capek kerja tuh eh, ya, kalau saya buka siang Aduh, pak dupa bapak nggak tahu saya kerja nih buka siang siang nah, ayo loh <laughs> serba salah agak <laughs> malam juga, gitu, pak karena memang waktu setiap mahasiswa mungkin ya berbeda-beda ya pak ya pekerjaannya jadi nggak yeah. bisa sama makanya um, ada kebijakan uh, kayak gitu yeah. mahasiswa boleh ikut dan enggak nah itu jadi serba eh, gitulah ya ya yeah, sebenarnya itu sih pak kalau menurut saya pribadi ya pak mohon maaf nih pak uh, kalau bisa sih kampus itu membuat kayak supaya LMS itu bisa record, vikon otomatis gitu loh pak. Nah Jadi ini. langsung ditampilkan. Iya, jadi tidak perlu misalnya apa dosen secara manual apa namanya tuh record, upload. kemudian upload, upload, upload lagi. Iya. Seben Sebenarnya nggak ya. apa-apa kayak gitu, cuman kalau diskusi kayak apa diskusi diskusi gini kan kadang dosen juga ada ada ada waktunya ketika dia mood dan nggak mood ya. Oh, gitu. ya, ya, ya. <laughs> jadi Ya ini nanti kalau misalnya ngeriak ketika dosennya nggak mood dia ngeriak gitu kan hmm. mau nggak mau dia harus ngajarin apa namanya yang yang kan harus harus dinilai juga selama macam. nah gitu hmm. ya sih ininya apa kayak kayak diri kau kan dipantau ya kayak gitu kan dimonitor kan iya pak uh, ya, atau paling nggak nggak terlalu otomatis lah pak apa ya uh, bisa jadi direkam tapi kemudian ketika selesai recording selesai itu langsung ter-record di sistem otomatis gitu. ini kan muncul di, di LMS ya kalau ya, kalau sekarang kalau di record itu muncul nggak di ininya teman-teman semua enggak nah, Pak kan terus ya. diuploadkan dulu sama dosennya Pak oh gitu berarti selama ini saya kadang record itu nggak enggak, enggak enggak ini di kotaknya ya tersimpan di sistem aja kayaknya Pak belum belum diupload. upload oh gimana cara itu hahaha <laughs> waduh berarti selama ini cuma saya record tuh beberapa kali dan tuh teman-teman nggak -teman bisa lihat gitu ya iya pak waduh saya coba Ini izin saya sambil makan. ya silakan pak yang Rokok. lain juga boleh silakan saya juga merokok pak <laughs> Aneh. saya nggak bilang loh <laughs> Kan sudah diizinin sama Pak. Ah, Yang penting <laughs> jangan kelihatan di kamera aja. <laughs> Yang penting gak kelihatan kamera asapnya gak keluar di, di saya gitu aja Pak. <laughs> iya. Om Hader dulu saya kita nggak apa oh, ternyata perokok berat juga. Gak juga om. Berusaha ngurangi om. <laughs> Ngurangin tuh cuma bungkus bawahnya. <laughs> Aduh. Ini di sesi pembelajaran. Yang efektif dulu itu Pancasila, Pak. Wow. Oh, Pancasila yang beli buku. Nah, yang banyak, kan soalnya kan ada <laughs> agak, -agak semi-militer. Kan? Yang <laughs> enggak on cam Saya enggak mau ngajar, saya enggak on cam juga. <laughs> Pak Yusuf, ya? bukan Pak Jul waktu itu kita. Jul hmm? Mansyur. Kak Zulmansur. Zulmansur. Uh, dari UNAS ya Pak. Sudah doktor, ya? Ya, Pertama, dokter ya? Iya dokter. Ya masalah, waktu itu pernah ngajar harus on camp. Ya dia lagi di sutetnya gimana caranya on camp jatuh. <laughs> <dia>? <laughs> Siapa tuh? Ada yang oh, sesuai ya. yang nyanyi di maintenance sutet? Siapa ya kemarin ya? Om kah yang nah, ini nah, jadinya, jadinya hilang itu kalau kalau saya kan ya ngasih ngasih kebebasan ya. Artinya mahasiswanya mau mau belajar ya silahkan. Ya enggak ya sia-sia gitu pak. Enggak enggak mengapa yang dipaksa? Udah dewasa juga kan pak. Iya pak. Ya tuh kayak gitu kan Pak Arman aktif nilainya bagus ya akumulat. Kan dosen juga tahu gitu-gitu kan. Ini ya, nggak perlu di ini kan. Eh, ini lah. Ya. Ada yang pasif gitu kan, di, di Vicon diam diem, taunya UTS, UASnya bagus, itu juga saya, ada Pak. Saya dulu pertama maunya sih diam-diam aja Pak, mau ikut kuliah <laughs> dulu, yang penting ikutin kuliah. Cuma berhubung waktu itu, disuruh aktif, sepi betul. ya Akhirnya kita pancing-pancing aja, keterusan jadi ya, pak Emang harusnya gitu, Pak. Di kelas tuh harus ada satu dua orang yang bisa naikin apa namanya semangatnya teman-teman. Kayak dosen kan naikin semangat teman-teman kan ibaratnya kayak dia tuh ada perbedaan kayak gitu kan. Padahal perbedaan cuma status doang kan. Status mahasiswa itu dosen. Dia udah udah ketemu nih, <laughs> udah naik tiga orang. <tuk> tiga orang. Untung tadi saya kebangun kan, buka ini kan, buka kelas. Pak Andri udah ngomong lagi di Jogja. Kenapa? Udah ngomong lagi di Jogja. Udah <laughs> ngomong lagi di Jogja gimana Mas? Iya makanya kan kalau tahu kemarin saya telepon juga kemarin kan. Saya kira di Mas Jakarta aja. Eh oh itu Pak Arman yang ngelpon kemarin itu saya lagi di Jogja. Ya makanya yang di Jogja kan Pak. Saya lagi jalan-jalan yang -jalan, pernah diganggu mahasiswanya. Udah tahu lagi sate ya Pak <laughs> ya. <laughs> sanggupin ya lagi healing Masa, ini saya udah ini, ini ini saya ini healing sudah tiga bulan ini pak nah, enak kan nggak tahu ini mau balik lagi itu. emang saya tuh butuh healing selama ini saya nggak nggak ini udah berapa lama sih gak ini Mau diajain Komdar yang Jakarta itu susah juga Pak. ya Kemarin yang mau buka puasa bersama kan batal juga. jadi ya, itu jangan direncanakan Pak, langsung aja eh, Pak. Iya sih. Ya Saya kemarin sama Pak Iskandar, ya cuman ngomong, ya udah langsung ketemuan hari ini yuk, langsung. Ya itu satu atau dua orang deh. <laughs> Karena merahnya enggak tahu. nah mungkin kita mulai aja lah, sambil santai aja sambil saya makan menikmati teman-teman diskusi nih yang kemarin itu pak Arman, Mas Aryo dan teman-teman ada yang empat itu, nah kita diskusikan e, contohnya apa gitu kan e, kesehariannya yang ini nih empat ini sudah tampil kan ya sudah pak nah jadi kita diskusi empat empat ini contohnya apa terus uh, atau enaknya nanti kalau misalkan kita punya suatu produk gitu kan, nah apa uh, produk tersebut masuk privasi ke kurasi properti atau akses kayak gitu. Ini kan namanya ini ya sistem informasi. Nah sistem informasi itu kan ada banyak ya termasuk dalam sistem informasi bisnis. Nah sistem informasi bisnis tidak terlepas dari sebuah produk gitu kan nah produk tersebut kalau misalkan kita masukkan ke dalam estetika sistem informasi nah itu apa saja yang akan kita oh, apa namanya kita lalui gitu kan nah coba deh kita kita studi kasuskan sekarang gitu. mungkin Pak Arman saya kasih mandat jadi ketua diskusi malam ini aja ya Pak ya waduh dengan saya Pak Enggak nah, apa-apa om, om om Hario aja jangan pak jangan pak saya, saya masih junior pak <laughs> nah, ini bolehlah jadi Mas Harjo di wakil ketua kan ada kartu ketua juga oh iya ketua saya yang ke wakil ketua <laughs> <laughs> oke okay, silakan Mas Harjo eh, Pak Arman silakan Mas Harjo dimulai <laughs> ini baru saya record. Recording in progress. Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Andri. Selamat malam, Om Arman dan Om Wil. Kawan-kawan semuanya yang hadir. Malam ini kita akan diskusi ya. tentang Ya, tentang apa yang akan kita bahas malam ini adalah tentang eh, empat aspek etika ya dalam keamanan sistem informasi. Itu ada properti, ada ah, sebentar saya belum melihat contohnya tadi Pak. Hmm, privasi. Privasi ya, privasi kemudian apalagi tadi itu. Akurasi, akurasi, akurasi, privasi, akurasi, properti, akses dan properti dan akses. Ya. ya. tadi Pak Andri sudah apa namanya? membuka diskusi ya. Kita akan mendiskusikan tentang apa itu ya. Contoh-contohnya itu apa gitu ya? Tentang privasi, akurasi, properti dan akses ini. Mungkin ada teman-teman yang punya apa itu pengalaman tentang aspek-aspek uh, dari keamanan sistem informasi ini monggo kalau mau sharing nah, kalau bagaimana dengan uh, pak arman silakan pak arman mungkin ada yang mau di sharing mau di sharing sebentar mungkin tentang privasi nah. kalau privasi, privasi pak arman Nah, ya, ya itu karena privasi, ya. nggak boleh tahu lah. Ya. Sudah tahu ditanya. Benar-benar. Ya, ya. hmm, apa ya? sebenarnya sih saya malah mau bertanya ini uh, tentang apa ya? Tentang properti kali ya? Ini kan properti. Nah. Iya pak Atau properti. Nah, ya. Properti itu kemarin saya malah nyangkutnya ke <laughs> perumahan <laughs> pak. <laughs> ini ya apa namanya real estate ya. Iya, jadi kalau properti lebih ke arah kepemilikan pak ya. Nah coba kita buka ini kemarin apa? Diskusi siapa tuh yang properti kemarin toh? Properti bukan saya pak. Kayaknya bukan saya. Properti itu kelompok tiga kemarin ya. Pak. Siapa tuh kemarin? Iya oh. pak kemarin kan ada ini ya apa yang udah dikumpulkan belum ke g drive nya Mas Aryo? Eh, uh, apa ya Om Ahmad ya Pak Ahmad Haryanto? Iya itu ya. masuk. nggak masuk, masuk. Tapi Cudu. dia ngirim nggak ke ke g drive kan saya kemarin arahkan teman-teman kalau yeah. sudah buat uh, dikirim ke g-drive e Kalau hmm. dicek e drive ada nggak? Saya tuh lupa namanya Pak. Google, Google Bebera Beberapa ada yang dikumpul, ada yang beberapa juga yang belum dikumpul Pak. Itu kemarin saya lihat sih. Hmm. Ada okay. ya. Hmm. KSI. Coba ini aja deh di share screen aja apa tuh properti. Nah, Kalau properti nah, yang saya tahu saya itu dia uh, lebih ke haki, hak kekayaan intelektual. apa patent ya, gitu. Mm -hmm. Nah coba kita deskripsikan hmm. kembali. apa ha atas kekayaan ke oh, wow. intelektual. Ya, <coughs> ini tentang eh, ini apa anu, pak? Foldernya pak yang kemarin pak yang dibuat oleh Mas Ahmad Haryanto itu pertemuan berapa kemarin pertemuan 12 kayaknya nyata ya tiga kemarin kita properti dan akses kayaknya kemarin. belum ada yang ngumpul eh ini berapa dia dia dan akses ya apa ya Kok lupa saya <laughs> dia kemarin dua kelompok aja oh iya dua kelompok aja. coba dibuka tuh properti so, akses ya. yang pertama yang kelompoknya Ah, oh ya. Properti ah, oh, itu. adalah kepemilikan, nah, kan kepemilikan kan? Kepemilikan betul. Kan? Hmm. Hmm, iya kan? Memilikan seorang terhadap suatu barang ataupun non barang. Hmm. Non barang itu ya hak intelektual itu tadi. Iya. Iya, Pak. Itu ya ini yang saya mau tanyakan, Pak, tentang properti ini, Pak. Untuk properti, misalnya kita membuat suatu produk ya pak, apakah kita harus mendaftarkan atau otomatis sudah apa ya istilahnya? Tetap harus didaftarkan gitu ya pak ya, intinya seperti itu ya. sih. Mendaftarkannya kalau, kemana pak? Kalau karena itu ke Kemenkumham ke kalau nggak salah. Yang harta ya. itu ya pak ya? Iya. Iya ya nggak sih Pak Arman? Kem, kalau Kemenkumham itu. Kemenkumham kalau saya terima. Heeh. Hmm. Coba kita cerai Takut salah saya ngajarin nanti saya ini lagi dosa. <laughs> kalau menyangkut hak ya ke sana Pak Kemenkumham, Pak. Iya kan? Kemenkumham kan. Bang oh, salah eh uh, sekarang eh uh, ini DGIP. DGIP itu apa tuh? DGIPan, apan Pak? Apa Pak? DGIP dgip apa ya? saya lihat dulu. dgip dgip dot id. Oh iya benar, keman Jadi ya dgip ya. Jadi kalau untuk apa namanya? Aki itu sebenarnya kadang dibutuhkan untuk uh, supaya tidak diklaim oleh orang lain setahu saya. gitu. Jadi, kalau misalkan kita punya satu produk, satu branding, gitu kan? Jadi, kalau produk kita tidak apa namanya, ibaratkan produk kita itu unik, gitu kan, inovatif. Ya, kalau kita tidak di paten kan gitu kan ya artinya suatu saat suatu ketika kalau ada yang punya terus dia klaim terus dia punya brand sendiri ya artinya dia yang punya gitu karena kan dia udah sudah daftarkan kayak gitu-gitu jadi yang, kalau yang HKI sih Mas Aryo di CKI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hmm. Sebenarnya enggak, enggak didaftar banyak kok. Yang enggak daftar, ya, cuman kan kalau udah enggak terdaftar terus ya, jangan marah kalau misalkan diklaim orang lain. Suatu saat gitu kan di sini. Kalau sudah ada yang klaim, baru itu Pak. Diurus nah, kayaknya, <laughs> kayak apa? Kayak reog Ponorogo gitu kan dulu. Nah, klaim, tapi kan itu enak. Itu ini itu gimana, Bu Parma? itu kan hak, hak kekayaan Indonesia tuh, nah itu diklaim oleh negara, nah itu termasuk hak nggak sih itu? Soalnya itu internasional. Iya, nah itu ada ininya lagi kayaknya pak. Apa tuh? Tingkatannya lebih tinggi lagi. <laughs> harus pengakuan internasional pak. Bukan intelektual lagi ya pak? Iya. <laughs> Apa lagi tuh pak? Saya rasa intelektual udah paling tinggi di derajat manusia ya. Masnya pengakuan internasional lain, lain lagi nanti itu. Kalau sudah menyangkut negara, kayak kawasan-kawasan kan sudah internasional. Mm -mm. Oke, okay, ya seperti itu Mas Aryo, kalau yang haki sih. Jadi supaya Sampai. tidak diklaim oleh orang lain. Hmm, berarti ini kalau begitu, ini kan ada istilah Pak, merek. Kemudian ada paten dan ada hak cipta, Pak. Uh -uh. Nah, kalau misalnya kita memiliki sebuah, katakanlah aplikasi, ya Pak, ya kita bikin, mendevelop suatu aplikasi, kita harus mendaftarkan ke bagian mana, Pak? Apa tiga-tiganya ini, Pak, ya? Uh, ini ya Pak? Ya, coba kita buka masing-masingnya, Mas. Saya coba klik dulu hak cipta, ya, hak cipta ya. merek. Soalnya nah, itu login, Pak. <laughs> itu ranahnya ham gitu, ranah saya. Nah, itu. <laughs> itu properti itu, privasi itu. Karena seolah harus begini ya privasi. <laughs> apa ya? Kemarin itu materinya mana ya? Coba ini Mas aryo di di, uh, di searching perbedaan hmm. merek, hak apa paten sama satu lagi apa tanya? Hak cipta ya. Iya. Paten, merek, merek paten dan hak cipta. Iya. Hmm. Tahu tuh kalau kalau kalau bahasa ada Sumatera gitu kan di, di Sumatera Utara ya? paten itu kan kayak mantap. Menurut saya tuh kalau merek itu kayak logo gitu pak. Logo. Jadi ya kalau merek ini. Kalau gak paten ada. itu ya kalau paten itu memang ada keterangan-keterangan uh, kayak misalnya nih uh, kita produksi gitu loh pak dia ada ada keterangan pengurusannya juga lah, ini nih yang udah biasa mengurus-urus paten, hak cipta dan segala macam nih, Bunda. Nih. Nah, terus tadi apa satu lagi? Hak cipta. Hak cipta. Ya. Hak cipta. itu eh, biasanya kayak kayak sebenarnya kalau hak cipta itu memang lebih ke kayak ini ya. kayak ke lagu gitu ya. Lebih luas kayaknya. Uh, terus dia lebih ke kayak apa tuh namanya? Uh, mungkin kalau kayak karangan-karangan gitulah, -karangan gitu. gitu. Kalau kpaten hmm. itu lebih ke, misalnya ke, ini, ke penguasaan kayaknya pak. Iya jadi Ajitkan kayak, uh, uh, jadi kepaten tuh kayak kayak apa ya? Jadi misal gini, kalau kita meniru misal gitu nih, kita meniru meniru punya orang kalau kita mau kita patenkan, kita harus nambahin satu aja yang beda dari orang yang kita tiru itu bisa. Apa itu secara fungsionalitas gitu ya, Bunda? Atau bagaimana itu? Uh, ya iya, jadi ya itu yang membedakan gitu. Misal gini. Contoh uh, bentuk gini. Tahu Aqua, Aqua galon sama Kleo enggak? Ya. Nah, si Aqua galon itu kan udah tahu kita bentukannya seperti itu ya yeah. nah si Cleo dia kan ada gagangnya ya iya yeah, betul nah makanya kalau kita beli Cleo dia ada hak paten ya kan oh iya yeah, iya ya yeah. yeah, pasti ada ada ketangan dia paten gitu ya karena dia beda gitu dengan si eh, apa namanya botol eh, galonnya si Aqua gitu hmm. pokoknya agak walaupun sama tapi dia agak bedakan gitu nah itu bisa di hak patenkan Contoh kayak obat-obat generik sama obat paten ya? Oh, iya. Nah, yang namanya generik berarti sudah keluar dari paten gitu, sudah tidak paten gitu. Makanya jadi generik jadi umum. Nah, ketika dia paten, dia ada satu komposisi yang lebih gitu yang ditambahin. Nah, itu jadinya eh uh, paten gitu. Jadi ada perbedaan dari yang umum kalau paten itu. hmm iya ya. Jadi ya. sebenarnya itu memang hal yang, hal yang berbeda ya, hak kita paten dan Ya beda banget, uh, ya beda, Pengurusannya juga beda kalau merek itu sama kayak logo lah gitu Kalau merek itu, uh, walau itu dua tahun juga loh Pak, merek itu uh, dapatnya gitu Walaupun udah terdaftar tapi bisa diiakan itu dua tahun, nunggu dua tahun hmm. Ini saya kan lagi mau untuk uh, haki juga kan, cuman ya persyaratannya konsultan haki itu harus uh, training di Kemenkumham yang bagian haki itu dua minggu dan itu harus SH gitu kesana, cuman ya kebetulan anak saya kan SH ya baru baru lulus kan, itu mau mau coba didaftarkan ke sana, karena nggak sembarangan juga jadi konsultan ini, ajak aja anaknya masuk ke sini, <laughs> diskusi baru, belum belum dia dia belum belajar ini. Emang sih Pak kalau kita udah punya lebih baik di hak paten dipatenkan. Kalau hmm. minimalnya merek merek dulu deh logo minimalnya itu baru paten. Kalau oh. paten itu lebih ke hmm. ya itu ada ada prosesnya. Kalau kalau merek kan enggak ya. Kalau merek kan cuma desain doang kan. Logo kan cuma desain doang. Gitu sih. Yang aku berarti, tahu sih baru-baru seperti itu, mudah-mudahan nggak salah. Berarti semuanya dong didaftarin, hak cipta, paten sama merek, kalau misalkan didaftarkan, tiga-tiganya dong. Ya, ini sih mesin nih kan ada TM nih iklan, nih TM ini kan bisa aja nih, uh, apa tuh namanya ini logo kan, merek kan, ya. hmm. nih, uh, China Trade Mark Search ya. Hmm nah ini bisa aja ini kan logonya kan nah dia didaftarkan dulu nih mereknya dulu nih merek uh -uh, si mereknya dulu nah jadi si trademark ini misal dia punya punya kegiatannya apa dulu nih gitu kan nah gitu kalau misal dia kegiatannya uh, di bidang it gitu ya mungkin uh, lebih ke cipta ya saya apa namanya software kan pak aplikasi aplikasi kan kita yang menciptakan kan kalau ya, ya. Paten lebih ke arah teknologi kalau selain selainnya ada keterangannya. Enggak. Ya teknologi ya lebih ke... Eksklusif hmm. inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi. Ya, nah, ini teknologi. tertuang dalam Undang-Undang Tiga -Undang 13 tahun 2016. Ya teknologi itu hmm. bukan berarti IT. Bukan berarti IT hmm. gitu. Ya teknologi kan hmm. macam-macam. Apa namanya? Kalau di engineering itu namanya? Eh uh, apa kalau di generik, teman-teman? Itu generik. Bukan. <laughs> apa kok aku, aku jadi lupa? Saya lali. Hmm. Hmm. Itu berarti ya kalau misalnya ada sebuah aplikasi, katakanlah Gojek gitu ya. Gojek itu kan dia memiliki merek ya, ya merek jadi dia jenil. pasti mendaftar, mendaftarkan mereknya juga. Terus ada, ada jangka waktunya juga itu masa berlaku. Hmm, jadi kalau misalnya jadi. mau mau habis gitu, dia daftarkan lagi ya? Iya. Panjang lah istilahnya gitu ya. Iya, ulang. daftar ulang aja. Mahal kayak gitu ya? Enggak. Tergantung Bener. gedenya. <laughs> enggak, enggak mahal kan itu harganya sebenarnya kalau kita daftar sendiri juga bisa. Jadi kalau merek, merek ya, ini kalau merek bisa daftar pribadi atau semua juga gitu, bisa daftar secara perorangan bisa daftar secara perusahaan tergantung. Jadi nah, kalau, ya. kalau merek dua tahun sih nunggunya. Jadi dua tahun itu sebenarnya tapi kita udah keluar kayak surat keterangannya gitu Pak. Nah cuman 2 tahun itu tuh untuk melihat si bahwa bener nggak nih si merek ini tuh belum ada yang punya gitu. Hmm. Wow, ini Ada pengecekan berarti. Iya ada, ada pengecekan. Kayak ini kan sertifikat tanah juga kan ditumbang tindih enggak dicek dulu. Ada situ kalau misalnya dia udah bisa oh, misal dia di udah nggak berlaku, terus dia misal ditarik gitu. Ada kok keterangannya. Sama hmm. kayak ini uh, daftar apa itu? Bikin perusahaan kan sekarang langsung cek kan nama perusahaannya sudah ada atau belum? Ya tapi hmm. itu yang yang menang itu uh, mentaris kalau itu. Kita juga itu, bisa Enggak, kan bayar Pak ngecek nama itu. Iya, cuma kan lewat notaris kalau sendiri sebenarnya bisa lewat Kemenkumham juga itu sebenarnya. Bisa mandiri bisa tapi ya bayar. Nggak mau repot bikin teman penata aris langsung terima beres. Iya menemui penata aris aja. Ntar kalau tadi kan punya voucher dia, punya apa? Punya voucher 3 kali nama gitu. Daftar uh, merek. Daftar sekitar lima ribu ya. Terus mau bikin perusahaan kah? Wah, <tuk> eh, lama, um, uh. oh, sama aja lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, ratus lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, ini ya Yang umum ini lama, lama, <tuk> S, S ini? S ini caranya S. dua <laughs> juta dilakukan secara manual atau offline. Wow. Kalau paten mahalan pak? di Kalau paten, ya. paten ini dia uh, sebenarnya tetap itu sih murah kalau secara apa PBDB nya mah ya itu murah. Cuman uh, kalau kita nggak dibantu orang dalam lama ngurusnya. Hmm. Ya. kalau orang-orang orang dalamnya dalam. Orang. kayak unsi aja dalam. ada orang dalamnya iya ya ya gitu lebih biasa lah <laughs> ya iya kalau enggak bapak deskripsinya loh bikin misal kita uh, deskripsinya misal ini uh, uh, apa cara membuat cara membuat apa namanya uh, misal uh, bed gitu kan nih cara membuatnya kayak gini gini gini, gini. itu duli semua di, hmm. di, di, disampaikan ke sana iya terangkat memang kalau paten, oh lagu pun juga perlu. Diam, ya? diam, diam, diam. No, ayo diem itu suruh Om Harion ngomong aja. ampun Bun, ampun Bun. Cekolanya, cekolanya, cekolanya, cekolanya. Suruh ya, ntar, uh, apa duduk di laptop ya? Sob, diem. Om Harion duduk di laptop lagi. Iya eh, di kursi om. <laughs> Ini tutorialnya gue aku pindahin dia naik ke meja. Oh, tapi ini yang, menarik ini. Apa ini? Yang, yang mana? Lagu juga perlu didaftarin ya. Berarti kalau kita misalnya yeah. ya bikin lagu. Cipta itu cipta ya. kan? kan. Bikin lagu terus kita langsung upload di YouTube mau diciplak orang juga. Oh Masuk iya. Ya? Cepet-cepetan Pak. Siapa itu yang? Iya iya ya, cepet-cepetan. Jadi makanya kan sering-sering banget tuh kalau artis itu kan istilahnya oh, ini kan punya aku gitu kan? Tapi ya. yang viralin siapa? Terus yang daftarinnya siapa? Gitu kan? Iya, nah, Cepetan. Oh, gitu ya. Iya. Kalau gitu. yang makanya makanya kalau kalau kita misal kayak udah punya logo gitu kan? Kalau memang logonya mau itu ya dipatenkan. Kalau nah, dipakai orang iya. Kalau misal kita udah udah patenkan uh, atau misal udah daftarkan mereknya logonya uh, nanti pas ada orang yang mau mendaftarkan dengan desain yang sama itu ditolak. Hmm. Kalau lo logo ini. itu bentuk-bentuknya itu masuk apa? Paten atau hak cipta itu? Kalau itu kalau. ya. Mm -mm. Hmm. Masuk merek ya. Iya kan nggak ada apa-apa dia hanya hanya desain itu aja, desain logo aja. Ya brandingnya. Oh. Ya. Identitas. Betul -betul. Iya. Hmm, begitu. Oh ini menarik ya. Saya baru tahu ini ternyata memang harus didaftarin ya. Musik itu juga lagu. Iya kalau kita hmm. ngerasa kita yang buat. Terus mau isinya mau mau mau booming atau enggak gitu ya. Yeah. Kalau kita mau. Atau kita mau, mau koleksi hmm. misal gitu kan. Untuk kita yang lagu-lagu kita, kita daftarin tuh bisa kok. Hmm. Oh Jadi sebenarnya ya lagu itu... Uh, ada database-nya ya, yang sudah tercatat dan yang belum gitu ya. Intinya seperti itu ya. Kalau database sih di sini cuma database yang sudah ini aja, yang sudah terdaftar hmm. aja, kalau yang tidak terdaftar enggak. Terus hmm. dia men uh, mendaftarkannya, kan enggak mungkin dia akan kerangkum si data tersebut kalau dia enggak mendaftarkan kan. Hmm. Berarti itu ya, apa namanya, kayak kan ini saya pernah beberapa kali upload video ke YouTube gitu. Tadi uh -huh. ketika saya memakai sebuah lagu, saya saya masukkan ke video itu, misalnya lagu background gitu ya. Yeah. tulisan copyright claim gitu. Iya. Yeah, oh, yeah. betul. Uh -huh. betul, sama kayak gini. Uh, mas Arya kan upload YouTube. Hmm. Ya. ada lagunya. terus saya uh, apa tuh namanya repost gitu. Ya. Yeah. Uh -huh. Saya ambil, saya download. Uh -huh. Ya, saya download saya ambil saya repost gitu kan. Ya. Nah, enggak saya apa-apain lagi nih. Nah, hmm. terus nanti e, di situ ada iklan. Iya. Ya, ada iklan. Nanti iklannya nggak masuk ke saya walaupun saya yang upload. Hmm. Gitu ya. Iya, iklannya e, si iklannya itu masuknya ke Mas Aryo gitu. Iya, hmm. jadi yang jadi pertanyaan saya itu berarti YouTube itu dia juga memiliki database. Iya, uh, kita itu yang tadi sama upload ya. iya. Berarti ya. lagu. Ya, uh. Jadi siapa yang pertama upload, uh, itu dia yang yang ini yang punya, memiliki itu ya, ya. hak kita atas video itu begitu ya intinya seperti ya, itu. Benar. Enaknya dia di YouTube itu kita upload sebuah karya, misalnya katakanlah kita punya video ya, video tutorial, sudah seperti itu susunannya kita upload, otomatis itu kita seperti sudah mendaftarkan hak ciptanya ke Google gitu, eh ke YouTube begitu ya. Uh, kayaknya seperti itu karena aku nah. pernah pernah gini misal kan aku suka suka video lagu ya. Ya. terus aku aku kumpulin kan aku download tuh kan terus aku share lagi kumpulan nah. lagu misal Armada gitu kan nah. nah tapi aku ngambilnya dari si si akun si Armada tuh misal dari dari mana gitu ya di share awalnya gitu dari biasanya kan dari dari label ya, dari ya. label tuh nah aku ambilin aku kumpulin terus aku repost kan ya. nah. Terus ada iklan. Nah, aku pernah sama YouTube dikasih tahu gini. Jadi uh, nanti uh, ketika ada iklan, view uh, iklannya gak masuk ke saya, tapi masuk ke yang punya. Gitu. Hmm, gitu. Uh -uh. Tapi sebenarnya masih tetap bisa ya upload. Cuman nanti gak dapat duit dari video itu. Iya, ya. dapat duit. Uh -uh, benar. Oke, oke. Siap, siap. Kalau mau ya kita, uh, ya mungkin kalau misal nanti YouTube-nya kita rame, pakai hmm. beatonnya lagunya siapa? nah terus yang punya lagu ngaklem kan? ya nah biasanya kayak gitu makanya hmm. perlunya kita mem, apa namanya mendaftarkan atau melegalkan karya kita ya hmm. itu berarti kalau misalnya foto itu juga hak cipta ya foto foto, foto ya. kalau foto ya tergantung foto apa dulu nih foto kita ya misalnya kayak kita membuat foto apa namanya karya foto kan oh foto fotografi. ini ya kok ya kalau kita daftarkan copyright kayak gitu gitu juga udah semua termasuk hak kita itu. Hmm. Gitu, misalnya nih kita kayak uh, share materi ya. Ya. Yeah. Share materi nih uh, kita bikin materi gitu kan. Nah kita kita bisa paten kan itu si materi itu copyrightnya punya kita gitu kan. Jadi begitu si materi kita upload terus di di apa tuh namanya di download sama kita kan kan gitu ya kadang kan ya, ya kita kan bisa di skrip atau di dokumen di apa kan suka cari-cari materi kan ya. nah, terus, uh, biasanya kan suka ada kan copyright-nya ini ini ini gitu kan hmm. kalau enggak kalau kayak materi gitu mendingan di ini aja di, di sebelum di share itu di, dimasukkan ke ini loh yang link yang untuk kayak bu buku gitu ya apa sih namanya aku lupa deh jadi PDF tapi berbentuk kayak buku gitu, halaman gitu. Yang kumpulan jurnal-jurnal jurnal-jurnal itu ya, apa, apa itu ya sama kayak jurnal juga aktif aja, ya, Pak ya? Kayak Secara jurnal. otomatis ya dia. Ya. Kalau misalnya sebuah jurnal ya, kita bikin jurnal, ya kita daftarkan ke mana ya, misalnya. Saya nggak ngerti sih mekanismenya seperti apa. Itu otomatis kita nggak perlu daftarkan ke Kemenkun ke Hamkam itu tadi, apa oh, tadi? Ke DJKI, DJKI ya, itu susah amat ya. Anu -an. ah, ya. enggak, tapi kan kalau kalau jurnal itu masuknya ke ini, kan ke apa namanya ke PT. yang website-website kan. jurnal itu. Hmm. Jurnal juga sama, awalnya ya. Jurnal kan waktu kita dulu kirim-kirim uh, jurnal juga. Misalnya kita kirim jurnal, nanti dia di kedetek juga dibaca dulu. Ya, kita sih upload, upload, tapi nanti apakah ini? ada yang sama atau apa? Nanti ditolak atau bagian terima? Oke, siap, siap, Kalau nggak salah, ya, Pak, ya, ya, Pak Andri ya, Pak ada yang ngajarin. Iya, iya, iya, apa, apa itu, Bun? Yang jurnal, kenapa jurnal? Saya baru, baru, enggak, enggak, kenapa? <gitu> itu Kalau kalau apa kita daftarkan jurnal hasil kita, itu kan biasanya kan diverifikasi lagi tuh, dicek mm -hmm. lagi di apakah apakah jurnal kita tuh benar-benar murni punya kita atau atau copy oh, ya. Ya, punya orang gitu loh, Pak. Iya, iya. Plagiarisme. Iya, <gitu> <gitu> tapi tetap upload bisa ya, Pak ya. Di upload bisa. Cuman ya nanti apa tuh namanya? Ketahuan apa ya pokoknya ada apanya sih? Iya, <gitu> itu ada apa iya uh, pengecek kali-kali Iya ya. berapa persennya ketahuan itu hanya bunda tahu tuh Mas Aryo Iya nih Pak Anun profesional beliau tuh jadi hmm? alhamdulillah jadi apa membuat saya yang ngerti-ngerti lah dikit lah sekarang tentang itu bedaan dari hak cipta, merek sama paten itu tadi ya. ya, ya. saya sudah bisa bayangin tadi dari analoginya tentang Aqua dan Cleo tadi pak. Sudah, sudah kebayang sih itu tentang ya, saya merek. juga sama nah. sih. berarti semua terima kasih sama bunda. terima kasih bunda. Oh, enggak lah itu mah cuman tahu sedikitnya juga takut salah malah. Hmm. ya kalau saya yang salah kan nanti ini bahaya bu. <laughs> jadi saya di salah ya, Pak. Iya, <laughs> mahasiswa salah. <laughs> ya intinya sih gitu perbedaannya sih. Aku juga di, dikasih tahunya gitu dari orang apa Hakinya juga gitu. Jadi, Bu bedanya misalnya kayak obat, nih obatnya sama ini, kalau ini sama ini gitu. Jadi, oh iya iya iya. Jadi masuk akal, dia cepat ngertinya gitu ya. Cepat. analogi. Dulu ah, saya ah. pernah juga mau ngajuin ke ini ke HAKI juga di ya mamang di teman dulu tahun 2000 saya lupa 2018 kalau nggak salah 2017. Hmm. gitu mau, mau apa namanya mau menciptakan uh, ini apa uh, perusahaan lah gitu kan nah itu jadi uh, ya mungkin yang apa yang bunda sampaikan tadi ya kurang lebih seperti itulah nah kan tujuan diskusi kan seperti itu ya saya bisa diingatkan kembali gitu kan, dengan apa yang pernah dijalankan. Lebih ke produk sih, Pak, kalau hak cipta, hak paten itu lebih ke mana? Benar ya. Jadi, kalau kita punya jasa, apa jasa? Jasa Hah? termasuk produkkah jasa. ya jasanya apa dulu? Jasanya jasa apa dulu? contoh, jasa laundry jasa laundry tapi kan gini pak nih contoh kayaknya jasa laundry laundry namanya laundry tata cara mencuci itu sama hampir sama ya kan uh -huh. ya kan itu kan hampir sama makanya yang didaftarkannya cukup si mereknya aja kalau kata aku sih karena kalau misalnya mau dipatenkan berarti kita mempatenkan mempatenkannya itu tata cara kita pada saat melondri suatu eh pakaian gitu kan atau misalnya kita mau misal gini atau kita mau membedakan gini oh saya punya tata cara ngelondik karpet misal gitu oh tata tata cara misal ini gitu kayak gitu pak jadi kalau misal dilihat dulu dilihat dulu lebih ke prosesnya ke produknya berarti berarti kita harus ada inovasi dari produk sebelumnya iya gitu. iya benar jadi boleh boleh boleh sama tapi harus dibed boleh awalnya sama mungkin apa garis besarnya sama tapi nanti harus ada perbedaan gitu. Oke. Kalau kalau gitu bikin laundrynya gini aja, Bun. Nah, jadi pas orang laundry, pertama kali kita lakukan setrika dulu, Bun. Iya, enggak bisa. Kalau dia kotor langsung disetrika. Kalau nanti botol harus ada inovasi, Bun. Ya, izin. Lebih, lebih emang lebih lebih enak sih pak sebenarnya kalau ngurusin kayak gini tuh lebih ke produk ya produk itu lebih lebih enak lebih apa tuh namanya lebih gampang gitu untuk eh, apa dipahaminya juga gitu kalau produk itu emang lebih lebih enak lah gitu lebih jelas gitu ya kalau produk ya contoh nih pak kita kayak saya kan ngajuin konsultan komputer gitu kan uh -huh. Di OSS, di OSS itu kan persyaratannya itu kita harus terdaftar di eh, apa tuh namanya kominfo ya kita harus punya eh, website yang terdaftar di kominfo eh, kayak apa eh, aplikasi lah gitu mungkin hanya bukan website tapi aplikasi lah aplikasi jadi ketika kita menjadi konsultan, komputer, dan apalagi saya lupa. Nah itu persyaratannya tuh high Chris. Karena uh, kita harus mendatarkan itu uh, ke kominfo, pertama. Terus kedua, uh, kita juga harus tersertifikasi, tersertifikasi ISO 27001. Tuh. Nah jadi, contoh enggak uh, hanya itu, contoh kita gini, uh, alat Kesehatan yang menggunakan uh, base-nya itu komputer, nah, itu enggak hanya dia uh, mendapatkan izin pemanfaatan alatnya saja dari si Kemenkes, tetapi dia juga harus mendaftarkan alat tersebut ke Kominfo. Gitu, Pak, karena dia secara secara proses, secara uh, penggunaannya, itu uh, menggunakan sistem uh, apa, misalnya di situ ada software-nya, gitu, Pak. Jadi satu-satu produk tergantung dia peruntukannya untuk apa, e, legalitasnya nelingnya, e, apa misal contohnya contoh, kementerian apa yang terkait itu pasti akan diminta. Jadi agak-agak ribet kalau sekarang itu. Dan semua sekarang itu neling, ngurusnya di OSS. Jadi nggak bisa lagi kayak kita e, cari apa namanya nah, lewat belakang lah, lewat samping lah, itu udah nggak bisa lagi. Kalau ada yang masih bisa. Saya hati minjem boleh jago banget tuh orang. Jen. Mantap. Sekarang tuh, makanya sekarang e, semua perusahaan kayaknya pada ganti akte deh. Hampir sebuah perusahaan deh. Karena ya harus penyesuaian di ini, penyesuaian di KBLI 2020. Karena di KBLI 2017 tuh ada yang nggak sama di KBLI 2020. Jadi di, di ini. Lebih banyak ya kategorinya? Nah, uh, ya. Bukan lebih banyak, justru sekarang tuh lebih di kayaknya lebih digeneralkan ya. Digeneralkan tapi uh, tupoksinya gitu loh. Nah, itu lebih disesuaikan. Hmm. Jadi misalnya kalau ada perusahaan katakanlah uh, kayak jualan pakaian kan itu kan ada kode-kodenya tuh. Ada pakaian eceran melalui ya. media dan sebagainya. Ya. Itu mm -hmm. kalau misalnya sekaligus katakanlah kita jualannya lewat media dan lewat toko, itu kabelnya kodenya dua apa? cukup satu aja atau harus membuat dua akte, Enggak gitu. nggak perlu dua akte. contoh gini, perdagangan besar pakaian. nah, yeah. ketika perdagangan besar pakaian berarti dia ada ruang lingkupnya tuh apa tuh kelompok ini mencangkup nanti penjualan melalui media, penjualan melalui secara langsung, misal gitu. berarti dia bisa menjual melalui melalui media kayak misal kita pakai aplikasi gitu ya. Itu ya. kan digital kan gitu. Oh tapi ter nah, kalau misal di situ tidak ada kata-kata media, misal uh, yang adanya hanya penjualan langsung secara langsung, berarti ada nambah lagi satu uh, kode KBLI-nya nggak perlu aktenya dua, tapi kode KBLI-nya yang kita tambahin kita sesuaikan. Nah tapi di setiap kode KBLI itu ada yang cukup uh, izin usahanya hanya dengan NIB, ya. Ada yang izin usahanya nanti ngelingnya ke kementerian-kementerian terkait gitu tergantung kalau perdagangan besar, nah berat, perdagangan besar itu namanya distributor. Ketika dia distributor, dia harus punya komitmen uh, atau uh, apa namanya surat kerjasama dengan produsen atau penunjukan langsung dia sebagai distributor. Dan biasanya di situ distributornya untuk wilayah apa aja itu semua melalui OSS yang ngeling ke Kemendag. Gitu. Tapi kalau misal dia perdagangan eceran, pedagang eceran, nah pedagang eceran itu, eh, itu hanya eh, ini. Oh ya itu dua, kotinya dua. Ya. Hmm. ya. Ada lampirannya, coba di bawah. Hmm. Coba ke bawah terus, terus lampiran. Nah ini masih yang lama deh kayaknya. Terus ke bawah. Terus lampirannya? Terus ada bun. Itu oh, dong bun. Ini lama ini, OSS-nya. Oh, ini yang lama nih, iya. Ini sih, ta, saya tahun 2019 ribu sih, Bun. Yang lama ya, iya, 2019 itu berarti KBRI-nya masih yang 2017. ribu kan, di itu Ah, Dan tanggal Coba buka ini OSS.go.id, Pak. Nanti kita cek masukin nomor KBRI itu. Eh. Nah, itu ya, ini aja. Klik ah, nah. mana nih <laughs> Mana tuh Pak tadi? nanti nah, nanti. Nah, ini aja close aja, close aja. Close di informasi. Nah, klik yang klasifikasi KBLI. Nah, di situ di search di sini coba masukkan tadi Pak nomor KBLI tadi yang ada di NIB. Satu-satu ya, 62 Nah ini langsung ini nih kita praktek nih. Nah. nah ini coba klik aja, klik klik aja pak. Nah di sini kan ada keterangan nih bahwa uh, ini masih masih sama aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya. Nah di sini uh, kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain seperti pemulihan kerusakan komputer. Jadi kayak teknisi apa ya? Instalasi, setting up, terus personal komputer dan instalasi perangkat lunak, termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201 6202. Nih, di sini ruang lingkupnya seluruh. Nah, di sini ada PB Ungku, Pak. Nah, di sini PB Ungku ini wajib Berarti dia harus terdaftar di PSE. Klik. Nah, ini, Pak. Ini yang versi baru. Nah, di sini dia ada keterangan nih, persyaratan. Nah, parameternya seluruh, kewenangannya menteri, kepala badan, karena ini lengger, ini langsung ke Kominfo. Terus, mengisi formulir pendaftaran, memuat informasi yang benar mengenai gambaran umum, ya kan? Nah, masih dengan tuniknya sektor sistem elektroniknya ini tuh Pak, nah ini dari 1 sampai 9 ini nah ini yang 9 nih nah ini kan ada nomor 3 uniform resource elector uh, ya, URL website-nya Pak ya, nah terus di sini kan uh, sistem nama domain IP-nya ya kan, terus deskripsi model bisnisnya, deskripsi singkat fungsi sistem elektronik dan proses bisnis sistem elektronik, Keterangan data pribadi yang diproses Keterangan lokasi pengawasan nah ini 9. Nah di sini keterangan yang menyatakan bahwa PSL lingkup lepat menjamin dan merasakan kewajiban pemberian akses pada sistem elektronik data elektronik dalam rangka memastikan aktivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, kewajiban melakukan data pribadi sesuai dengan peraturan perundangan, kewajiban untuk melakukan uji kelayakan, kelayakan ya atau uji, atau uji kelayakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, ini, nah ini terus ke bawah. Ini enggak ada. Nah, ini sebelumnya ini nih, ini sebelumnya di KBLI yang Bapak saat ini nih yang masih ya. Nah, ini kan ini kan sama gitu. Jadi jadi yang ada di sini yang dulu masuk di sini masuk ke yang di atas tadi, nah gitu pak. Nah nanti kalau bapak ini proses ke migrasi ke uh, OSS uh, Bera ini, nah nanti begitu di OSS yang itu masuk ke OSS-nya, bisa bapak login, um, PB Umku ini nih, klik PB Umku, daftar langsung nge ke Kominfo kalau nggak salah. Gitu. Nanti di situ bapak daftar lagi ke Kominfo, urusan dengan Kominfo. Berarti ini harus akta lagi nih, enggak kan? Enggak, enggak, enggak usah akta. akta eh, makanya kita lihat dulu di nomor KBLI-nya. kalau misalnya yang 85 masih sama enggak gitu. Dengan yang eh, itu usahanya ini pendidikan lainnya, swasta bener iya. Itu masih sama kan? Sama, nah, terus di sini PB umkunya gimana? Ini ruang lingkupnya, PB umkunya enggak ada, berarti ini cukup NIB gitu kalau enggak salah. Kalau enggak ada PB umku berarti tidak ada ngeling lagi yang harus ke biasa kalau pendidikan apa apa, apa coba apa, pendidikan lainnya swasta uh, lembaga ini pendidikan yang melakukan pelatihan bagi personel bandar udara personel pesawat udara pilot oh ini uh, berarti kan biasa masuknya ke uh, lembaga pendidikan uh, apa personal apa ya pak ya? Iya, ini, ini saya dirikan dulu lebih ke, ada lembaga trainingnya juga dulu. Iya, ya, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan hidup. Nah, ini kan Pak, uh, ini ruang lingkupnya, khusus untuk lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan bagi Bapak yang mana nih pilih? Apanya? Ini dari, dari ruang lingkup ini, Bapak yang mana? Yang dilakukan? Hmm. Ini banyak nih. Apa ya? Iya ini nih kayaknya ya, yang ini nih khusus untuk lembaga pendidikan. Oh coba itu klik aja. Nah, nah keluar lagi kan gitu kalau sekarang. <laughs> sertifikat standar. Coba nggak tahu tuh sertifikat standarnya ke mana Karena beda-beda. Sertifikatnya kan itu... melakukan yeah. bagi personal dari makanan yang melakukan pekerjaan semua. diklik aja, diklik. ya itu kan judulnya kayaknya emang ini deh. Nah, jadi ini kadang yang jadi dari khusus untuk lembaga yang ini ini ya. itu kalau diklik bisa aja eh, dalam itu beda Pak peruntukannya. nanti ngelingin anaknya gitu bisa bisa beda gitu. tapi oh, ini Dan lebih jenisnya, ke, ke pilot sih ya lebih banyak ke pilot ya penerbangan udara itu. enggak itu bapak pilihnya yang yang masuk ke bapak yang mana? Yang ini tadi, yang itu. Yang... Ini kan yang khusus ah. pendidikan uh, pelatihan, ya, personel penanganan. Oh, enggak penanganan juga sih, enggak ada personel penanganan barang, barang. barang berbahaya. Iya. Kok penanganan barang berbahaya, Pak? Masuk Makanya itu. ini enggak ada, ini, kayaknya. melakukan pelatihan bagi personel, personel penanganan. Masukkan pendidikan yang bawah. Kok? Kok ini juga? selain batu selain lembaga pendidikan melakukan pelatihan bagi selain. Nah terus, ini, ini, ini wali uh, cukup dengan OS lembaga NIB. ini kan ini yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Tanya nih ngelingnya ke ini pak ke kementerian pendidikan ya atau ke dinas pendidikan? Ya udah berarti udah udah tahu ya. <laughs> iya. Bapak, Bapak udah dapat ini nggak? Bapak udah dapat email dari OIS belum? Kalau sekarang masuk masuk ke OSS-nya itu pakai e, dari dari mereka itunya akunnya. Uh, nah, ada. Uh, uh, biasanya. Gak tahu ada. Saya email. Kayaknya belum deh, ya? Oh, coba cari deh, Pak. Biasanya karena ini udah migrasi kayak gini, si OSS itu dia kirim email untuk login. Nah, jadi user ID-nya tuh yang dulu kita daftarkan di awal dengan yang dari, ini beda, oh username-nya tuh, Pak. Username-nya tuh, user username ID-nya itu dari dari sana, dikasih password-nya juga, dan nanti password-nya boleh diganti. Tapi si username... nya kayaknya user ada, ada dulu ya, awal-awal dulu. Ada kayaknya Enggak, coba hmm. di, di, dicek aja ada. Nah, di NIB itu, Pak, email yang terlampir di NIB, yang dicatat di NIB. Emailnya enggak aktif lagi sekarang, Bu. Enggak uh, aktif lagi ya? Enggak. Hmm, Bapak ingat uh, kalau mau login? Ini maksud saya coba nih. Hmm. Coba kalau dengan, kayaknya aku juga gitu dikasih tahu dari sana. Semua juga pada gitu dikasih tahu dari sana. Hmm. Kalau mau login pakai yang ini gitu. Ini, Udah, pasti oh, passwordnya ada. salah nih. Dulu pernah kayaknya deh emang OSS yang ngirimkan ke email. Perasaan ya itu, tapi tahun 2019 itu. Ya pokoknya itu kalau misalnya gini, ada, ada nama PT-nya sedikit separoh lah gitu sama nomor. Itu yang dari, yang dari OSS-nya. Jadi sama, kita juga semua sekarang pakai username-nya itu, atau user ID-nya tuh pakai yang dari OSS. Nggak bisa kita ganti ini, cuma password-nya aja yang kita ganti. Oke, langsung gitu. Itu, ini sekarang kita harus ini lho, Pak, kalau kita punya bisnis itu harus benar-benar memperhatikan yang OSS ini lho, Pak. Karena nanti, kedepannya nanti kalau misalnya Bapak mau pengurusan ke bank, mau ini, pasti ditanya, ditanyanya nya yang nib yang baru gitu jadi eh, apa sekarang sekarang itu memang semua harus migrasi sih pak migrasi ke yang baru ini penyesuaian kita berasa berada di pelatihan sama bunda ya mas Arief <laughs> temen-temen luar biasa pak dapat iya. banyak kewaspadaan baru bagi saya iya. saya, saya malah nggak <tuh> ada kepikiran sampai itu tadi tapi malah malah ...membuka ini ya apa uh, apa namanya, membuka inilah artinya, uh, wawasan saya juga nih. Oh ternyata ini harus di-upgrade nih. Malah saya nggak, nggak pernah dapat info itu harus di-upgrade. Justru, justru gini, kita kan, uh, gini ya Pak, Ki, mungkin gini, bukan buat kita kan kuliah bukan orang yang reguler... ...yang benar-benar anak baru lulus SMA, terus kita kuliah ya Pak. Kan? Kita kuliah sebenarnya untuk menambah, uh, apa namanya... Menambah aja atau untuk satu kepentingan kan gitu ya. Sebenarnya kalau kerja mah kita udah dapat kerja. Kalau nyari duit mah sebenarnya kita walaupun sedikit atau banyak kita udah bisa nyari duit kan gitu. Nah jadi eh, gimana caranya kalau aku gitu. Kalau kita bekerja gimana caranya kita belajar di tempat kerja itu supaya kita bisa jadi eh, membuka usaha gitu. Dari keahlian yang kita dapatkan di tempat kerja atau kita punya keahlian sendiri. Nah untuk... Eh, apa menunjang hal itu, atau mewujudkan itu? Nah, kita itu pasti akan berurusan dengan legalitas. Nah, disinilah perannya, bahwa kita itu penting banget mengetahui kalau kita mau usaha ini apa sih syaratnya, kalau kita mau ini apa sih ininya gitu, Pak. Dan sekarang tuh bisa didaftarkan perusahaan perorangan di OSS itu nggak perlu pakai uh, nama uh, atau akte, tuh nggak perlu pakai. Akte yang berdua bertiga gitu cukup sendiri juga udah bisa sekarang. OSS SS tuh sekarang udah lebih e, apa ya? Pokoknya e, termasuk tukang mie ayam atau apa gitu, Pak. Nah, itu kan e, 2000, makanan itu 2024, kalau 4 4 itu wajib halal. Nah, wajib halal. Dan, dan itu 4 4 4 4 4 4 nanti 4 4 4 4 4 4 4 UMKM tuh eh, jangan salah loh. UMKM itu bukan bukan terus uh, uh, bukan perusahaan kecil gitu, bukan usaha kecil. Kadang orang uh, tanda kutip, oh, UMKM tuh ya tukang yang kecil-kecil lah, pecilele kayak gitu ya." Bedar enggak gitu kan? Nah, itu pentingnya kita tahu legalitas gitu kan. Nah, nanti kalau misal kita punya usaha atau uh, apapun usaha kita itu daftarkan usaha kita ke, ke minimal kekelurahan. kelurahan. Gitu, Pak. Jadi terus eh, kenali juga nama-nama eh, apa yang harus dicantumkan atau kita ambil untuk slogan kita atau eh, nama usaha kita. Contoh, gini, eh, sambal setan ya Pak. Ya kan? kan sekarang marak tuh sambal setan. Itu nggak bisa disertifikasi halal. Hati-hati dengan menggunakan kata-kata itu. Karena, it, karena halal itu bukan hanya babi. Uh, untuk untuk mengeluarkan label halal itu termasuk kayak gitu sambal sambal setan itu nggak bisa bakmi bakpao bakso itu nggak bisa bakso bakmi ba gitu ya kalau pakai bak bak bak gitu itu nggak bisa karena itu uh, karena itu turunan dari bak gitu kan itu nggak bisa hmm. oh pantas yang pas saya kan punya ini ya bun itu kuliner hmm. cuman kan masuknya uh, ada di aplikasi kan ya Nah hmm. itu kemarin ada di shopee pas hmm. Sopi itu kan saya bikin satu varian, varian itu topping sebenarnya. Nah itu emang ada varian kok nggak salah bakso ya, itu kan hmm. uh, toppingnya bakso. Itu memang uh, disampaikan itu mengandung uh, apa namanya yang yang sudah sampaikan tadi kayaknya. Dan itu harus diverifikasi dulu katanya gitu, selama ya. 5-7 hari katanya gitu. Hmm. Nah tapi kenapa ya, kenapa harus... Kalau bakso kan umum ya, tapi bakso. unik juga nih. Bakso dan bakso. Jadi yang sebenarnya bakso atau bakso? Bakso. Bakso nggak pakai B uh, ini BAK nggak? K itu uh, bak, bak itu rata-rata B 2 gitu kan hmm. Oh Makanya, gitu. Ya. saya Makanya... baru tahu nih Bun. Saya saya pencinta kuliner tapi nggak tahu yang itu malah. Bakso sama bakso itu artinya sebenarnya orang jual bakso itu bakso sebenarnya, ya, bakso karena ini banyak orang bikin bakso. Iya, enggak, karena dari awal itu kayak bak, bakmi, bakso, bakpao, ya kan, Bami. Nah. Berarti, berarti enggak pakai k ya, enggak Bami. pakai. Nah, itu enggak bisa, Pak, di sertifikasi halal gitu. Kan, saya kan udah, saya kan ada guru-guru UMKM gitu ya. Jadi saya kan suka sering ikut webinar-webinar uh, tentang halal gitu kan, tentang ini gitu kan. Nah, uh -huh. Bapak, berarti Bapak belum daftarkan ya usaha Bapak ini ya? Belum, belum. Tapi udah, di, udah diminta-minta tuh sama... Iya, wajib. Uh -huh. Iya, apalagi Bapak kan punya outlet misalnya kayak gitu. Iya, jadi Bapak daftarkan dulu usaha Bapak ini minimal ke kelurahan, Gitu, kalau enggak ya daftar ke OSS yang perorangan. Gitu, makanya... Sekecil apapun usaha kita, ya sekecil apapun usaha kita atau apapun usaha kita, uh, mungkin kalau orang yang pikirannya apa gitu, oh ngapain sih pemerintah sok tahu pengen tahu banget urusan ini itu enggak. Sebenarnya itu untuk uh, apa ya, uh, apa namanya merapihkan merapikan dan pemerintah itu sebenarnya tidak pernah meminta uang juga dari hasil penjualan kita gitu kan kalau yang usaha usaha kecil itu kan memang tidak diminta pajak juga kan nah jadi cuma dia mau melihat sejauh mana investasi yang masuk atau sirkulasi keuangan atau misal eh, apalah gitu eh, yang ada di, di kita di Indonesia gitu gitu pak jadi tetap harus daftarkan harus didaftar kalau bapak mau aman bapak harus daftarkan bapak nggak bisa loh dapat dapat surat apa tuh namanya keterangan dari dinas itu ke, kebersihan gitu higienis uh, gitu ya dari dinas uh, kesehatan atau pembelas tempat gitu karena sekarang udah ngeling pak iya sih kemarin tuh memang saya ini apa uh, itu di gofood sama Grab yang minta sebenarnya oh daftarkan usaha oh karena bapak daftar ke sana ya iya iya karena si si nah, jadi gini nanti juga kedepannya kalau kalau misal mungkin ya mungkin si si uh, apa mitra mitranya Gojek atau atau Grab gitu yang misal tidak mengikuti peraturan pemerintah ya mungkin nanti di, bisa dikeluarin hmm. karena kan berarti dia uh, si aplikasi ini menampung dong menampung yang tidak patut patuh gitu ya hmm, dan dia, dianggapnya ilegal pak nantinya wah ngeri nih ya bunda ya? nanti kita daftar ya Iyalah kita daftar kan untuk untuk uh, ini juga Pak kalau misal kita daftar walaupun awalnya dapat apa PKRT ya kalau nggak salah yang yang ringan lah gitu terus siapa tahu usaha kita maju ya kan Pak nah kita bisa mengembangkan usaha kita kita positif tinggal aja kayak gitu nanti kalau misalnya kita punya outlet satu outlet dua atau tiga ya kan nah itu juga harus disertifikasi dari pariwisata hmm. ya kan gitu kan uh, CHSE gitu kan nanti harus siapa tahu kan kita nggak pernah tahu pak bisa bisa bisa bisa jadi gitu jadi suatu uh, mungkin bapak bisa buka franchise kayak gitu amin amin wah ini luar biasa nih Mas Aryo bunda ide nih <laughs> Amin apa Bener. kita kayak di coaching nih gimana. enggak lah mantap ya, karena bergaul sama orang-orang UMKM pak oh. ya. tapi inland lah dengan apa yang mau kita bahas untung nih bunda ada join ini jadi memang kita mau bahas banyak seperti itu nih wah terbuka semua ya Mas Aryo ya siapa? kemarin juga sama Bu siapa tuh Bu Meta ya kalau nggak salah Bu ini yang waktu bukbar itu kan, uh, kita ya. bikin acara gini, gini aku bilang, Bu, kalau aku lebih ke bikin acara uh, persiapan untuk intervener-intervener baru ya itu termasuk kayak legalitas, nama, ya Pak ya kayak gini-gini kan, ini kan sebenarnya uh, kayak apalah kita kita bukan perusahaan besar ngapain kita ngurusin ini kan gitu ya Pak ya uh -huh, uh -huh. ya kan, nah itu salah, proses itu tuh salah banget gitu kan Nah justru dari awal itu kita harus tahu dulu sebelum kita buka usaha, usaha kita ini apa ya, terus regulasi yang terkait dengan usaha kita ini apa ya, terus kita nanti kemana ya, gitu kan nanti kita uh, gimana ya, gitu. Jadi analisa resikonya tuh Pak, jadi harus benar-benar ya sama kayak kita mau bikin aplikasi kan. hanya saya udah udah daftarin usaha saya nih Bun kemarin kayaknya. Kemana Daftar? Di, di, di mana ya waktu itu ya? nggak salah udah-udah dicentang hijau waktu itu gimana ya gimana pun namanya pun di OSS bukan bukan ya eh uh, kalau Bapak daftarnya untuk ini di OSS tapi tergantung Bapak daftarnya apa dulu nih untuk oh ini waktu dulu? itu label, label halal iya kalau label halal kan sekarang di Kemeda kan iya oh, ya waktu itu saya daftarnya di ini apa uh, sertifikasi halal OSS oh, itu juga kan diminta tapi OSS-nya nanti OSS pribadi. perorangan, iya perorangan, hmm. gitu pak. Bisa kok daftar di OSS perorangan bisa kok. Semua pak ya, udah, uh, uh. Kemarin udah, ya baru ingat saya udah udah untuk saya daftarkan karena udah diminta minta sama Gofood sama Grab kan. Hmm. Ya, saya saya, saya daftar lah akhirnya gitu. Tapi saya lupa di mana waktu itu daftar